Oke, okay, uh, sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi masih ada satu pembicara lagi yang sore uh, ini Ya, ini uh, kaliannya Mas Zestu ya, nanti Mas Estu bisa mulai cerita karena Mas Estu ini bagian dari pameran performance club Tapi seperti kita tahu, uh, sebenarnya apakah performance atau bukan, tapi walaupun nanti pada akhirnya juga saat opening Mas Zestu mungkin mau cerita juga, bikin performance juga gitu Mas itu tinggal di sana selama 3 minggu untuk langsung berkarya, gitu, ya, bukan residensi berkarya di sana. Dan mungkin yang menarik juga ya, selain tentang apa karyanya juga bagaimana sih pengalaman di, di museum Mac itu. Ya. Dan sejauh mana sih sebenarnya uh, praktek Eropalia ini memberikan kontribusi kita pada pertukaran uh, kebudayaan ataupun dialog, gitu. Silakan Mas estu. Oke sebelumnya saya mau, <coughs> saya estu, saya bisa sama karakternya saya dengan nama arkeologi di dalam proyek Eurobaliya saat ini uh, mungkin sepertinya dalam persenian lumayan berat ya <laughs> banyak banyak riset banyak banyak proses yang panjang gitu kalau aku lihat dari beberapa project proyek yang sudah sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang lain gitu. uh, saya juga nggak tahu yang karya-karya uh, yang dibawa di proyek yang berbeda yang ada di bazar. banyak sekali karya-karya yang lain uh, tapi sementara uh, mungkin yang nggak tahu apakah yang menarik dari dari proyek ini adalah yang ingin diketahui oleh uh, publik semua apakah itu memang proyek eropaliannya atau atau atau lebih kepada karya-karya yang di dibuat seperti itu jadi saya melihatnya bahwa bahwa saat ini saya merasa seperti artis talk, <laughs> semacam presentasi apa yang apa yang di apa yang sudah dikerjakan jadi tapi juga uh, ini bagus juga untuk menjadi semacam apa, jembatan bahwa melihat apa sih yang di yang di, uh, disampaikan apa yang sudah di, dihasilkan dari dari wakil-wakil atau orang-orang yang terpilih untuk untuk mempresentasikan dari uh, dari hasil-hasil ide-ide dan gagasannya di di Eropa uh, mungkin untuk saya ingin mulai juga dari apa yang sudah uh, saya kerjakan uh, mungkin saya salah satu yang Agak berbeda dari dari project uh, visual art yang lain, karena project yang saya saya ikuti ini masuk di dalam di dalam project performance, jadi semacam mini performance yang, yang sebenarnya yang intinya ada di ada di performance uh, pada awalnya, alias meng, meng, mengkombinasi, ya, dengan dengan ya, hal ini uh, dengan visual dan saya saya dipercaya untuk membingkai sepertinya saya, saya membacanya seperti membingkai membingkai dari uh, konsep yang ditawarkan yang yang yang ada yaitu tentang uh, apa ya tentang permasalahan sebenarnya tubuh politik dan tubuh sosial. tubuh politik dan tubuh sosial. jadi uh, disitu bagaimana saya mencoba untuk merepresentasikan secara visual apa yang apa yang terjadi selama kurun waktu seperti itu. jadi um, secara secara seluruhan saya sebenarnya di dihadapkan dengan dua dengan landscape sebuah sebuah museum besar yang yang sebenarnya museum yang sangat penting ya, jadi museum kontemporer pertama di, di Belgia yang i, yang berpengaruh artinya di situ ada banyak hal yang di apa namanya e, ada publik yang yang yang secara secara langsung selalu selalu melihat perkembangannya. Jadi eh, saya ada di berkarya di dua, dua kabinet yang lumayan besar juga. Jadi saya merasa ada di situ menjadi seperti sebenarnya seperti pameran tunggal juga. Artinya eh, lumayan lumayan banyak yang juga dikerjakan. Eh, jadi eh, Planningnya sepertinya apa ya uh, dari sebenarnya untuk untuk penelitian seperti yang dilakukan yang lain saya tidak melakukan sebuah riset riset panjang jadi ini memang mutlak uh, artikulasi atau uh, atau apa uh, rep representasi dari dari dari gagasan dan dari apa yang apa yang saya saya pikirkan di dalam sebuah karya dari orang seniman. Jadi ada beberapa yang misalnya dengan uh, karya yang on the spot di sana yang seperti gambar-gambar uh, di dinding yang saya saya buat mengikuti apa yang landscape yang ada. Jadi artinya saya berangkat dengan dengan dengan kosong saya berangkat dengan kosong dan di sana kan untuk mendeskripsikan apa apa-apa kebutuhannya dan, dan di situ mulai untuk ber, uh, bereaksi untuk kemudian mem memunculkan sebuah sebuah narasi gitu. baik itu narasi yang sifatnya sangat uh, linear dan semuanya ter uh, terhubung atau narasi-narasi yang dibentukkan oleh sebuah cerita-cerita yang terpotong, tetapi akhirnya menjadi menjadi sebuah sebuah narasi yang yang yang saling saling sinergis. Jadi seperti halnya dengan uh, moral yang saya yang saya buat di situ ada beberapa gambaran tentang tentang uh, ini tentang aksi kamisan. Saya juga aksi kamisan ini saya presentasikan karena ada salah satu uh, performan yang ada di di di proyek ini yang juga mengangkat tentang aksi kamisan jadi saya coba untuk merangkai merangkai dari dari proyek secara keseluruhan menjadi, menjadi satu terus ada di bag, bagian yang lain yang yang di, yang di bendera itu nah yang ini saya juga menggambarkan uh, benar ide dari dari karyanya Arhamayani, Ar dia juga membawa bendera, tapi ternyata memang di sana saya melihat di di seberang um, gedung museum itu ada ada patung yang juga membawa membawa bendera dengan seperti seperti sebenarnya, seperti statu itu yang membawa bendera, jadi artinya saya coba untuk merepresentasikan ini e, dengan melihat lingkungannya, saya melihat lingkungannya, kemudian saya kemudian saya tarik, saya, saya masukkan ke dalam ke dalam e, ruang. Lantas seperti itu dengan dengan pohon, pohon yang ada di di sampingnya itu saya sebenarnya sangat sederhana. Ini sebenarnya sederhana karena saya melihat ada pohon di luar yang yang sebenarnya kayak eh, pohon di luar ini aku ingin saya masukkan ke dalam saya coba untuk membingkainya dengan dengan batang gitu. Dan di sini saya melihat ada uh, sebuah uh, saya coba kontekskan dengan dengan pohon itu sebagai sebagai sebagai kesuburan. Gitu. Jadi bagaimana saya mau mencoba untuk bahwa, bahwa kekuatan perempuan di situ uh, ada di atas, yang perlu dijaga, seperti itu terus, lagi yang seberangnya, saya membuat ada di dua ruang ini saya, nah yang, yang di sini, ini, ini hanya satu ruangan yang yang berseberangan, uh, saya juga untuk mengkoneksikan situ ada satu, apa, eh, bagaimana industrialisasi dari rencana pabrik semen Sebenarnya, landscape-nya tentang, tentang rencana pembangunan pabrik semen di, di Pati Bagaimana, bagaimana, apa reaksi dari ibu-ibu tendangnya -ibu yang, yang mencoba untuk menolaknya dengan dengan mengejar hatinya di di depan Pemeri Jakarta seperti itu. Jadi saya coba untuk bahwa bahwa kali ini sebenarnya semuanya jadi satu satu per, yang berkaitan dan ini saya kerjakan dengan, dengan tanah liat Lantas Mungkin satunya lagi ya Pak Mas yang, yang Ya ini yang di ruangan yang yang berbeda Di kabinet yang satunya lagi Saya berjumpa untuk membuat paste up dengan sebenarnya itu quest up yang kemudian saya respon dengan dengan tanah liat juga. Di bagaimana itu dari karya karya saya sebelumnya yang uh, merupakan narasi tentang tentang uh, sholat. Jadi uh, saya kasih judul The Last prayer. Jadi dari sini dari karya ini saya punya punya ide untuk membuat performance pada saat pembukaan karena pinggirnya karena acara itu adalah acara performance jadi uh, itu di luar rencana saya hanya mencoba untuk uh, cari kemungkinan biar bisa lebih lebih uh, lebih, uh, lebih lebih lebih baik ini beberapa dari dari sini itu karya-karya yang sudah sudah ada sebelumnya jadi saya bawa, -bawa dari sini dan saya, saya pilih dengan dengan Alia untuk untuk kembali saya representasikan lagi di sana itu dari karya-karya yang dulu karena kalau waktunya sebenarnya sangat tidak tidak cukup kalau saya membuat untuk mengisi mengisi ruang sebanyak itu dengan karya-karya yang semuanya baru jadi sebagian saya mengisinya dengan karya-karya yang sudah sudah ada ini dulu dari, dari karya salah yang ada di di waktu tahun berapa jadi tapi bagaimanapun konteks dari dari karya ini sebenarnya tidak tidak jauh sampai sekarang juga masih sangat kontekstual sekali karena apa, salah satu pada saat saya yang sedang memasang karya ini, Ramayani baru pulang dari dari Skandinavia waktu itu dari Copenhagen itu. dan di sana sedang ada apa namanya, aksi besar-besaran tentang tentang peraturan negara untuk memakai hijab. Jadi sebenarnya jadi pada saat saya memasang karya ini juga, di, justru malah justru yang menarik untuk publik di di Belgia justru karya-karya yang punya punya apa ya punya jejak atau punya uh, rekaman tentang tentang persoalan Islamisasi misalnya. Jadi bagi mereka sangat sangat benernya ada banyak yang harus banyak yang ingin mereka mereka mereka mereka ingin tahu gitu bagaimana di Indonesia karena yang terjadi pada saat pembukaan gitu saya juga tidak pernah berhenti untuk di, di interview oleh oleh publik bisa dibilang ya oleh orang-orang gitu -orang. itu jadi uh, Selebihnya masih ada yang lain ya? Um, ya ini salah satu, ya ini masih satu, satu ruangan. Ini dulu waktu kamar uh, untuk instalasi waktu waktu pinale di yang saya lepas kemudian saya saya pasang. Ini yang sebenarnya yang karya yang baru. Jadi ini memang benar-benar kayak yang benar -benar kaya, yang, karya yang baru saya buat dari dari sini dan memang saya saya pasang untuk untuk apa, apa pameran kali ini. Jadi untuk semuanya saya membingkainya dengan satu, satu judul ee, ee, apa ya? di akar eh. oh, bergalang tanah Kenapa nah, ya? Saya sendiri lupa, nah, dan tanah ya. ber ya. Jadi dasar Indonesia ya, nah, Nanti kalau saya ingat lagi Mungkin saya Tantang ada, Tantang ada. Tantang ada. Tantang ada. Tantang ada. ya? Ya, jadi itu mungkin e, sebenarnya pada dasarnya pamer ini sangat sangat apa ya? Saya sendiri sangat menarik karena juga juga banyak sekali publik dari dari gen sendiri yang yang yang memang punya keinginan tahu lebih banyak gitu karena di samping Uh, pada saat opening yang ada di Di saat yang bersamaan, di satu di satu lantai Itu ada pameran besar dari Yang Alia tadi sebut bilang, Alia Gerhard Richter Yang musliman besar saat ini gitu Yang sangat top hit gitu, gitu, di, di dunia Dan ada satu pameran koleksi dari, dari museum Dan ada satu pameran fotografi fotografer muda yang juga karyanya luar biasa dan satu pameran tentang uh, performance club dan uh, sebenarnya ada satu yang menarik karena ada sebuah <tuk> hal yang berbeda dari dari penggambaran secara tema dan secara secara visual artistik itu uh, dari negara yang jauh gitu jadi sepertinya Sepertinya ada sesuatu yang baru gitu dari dari dari, dari sebuah dari presentasi eksepsi seperti itu. Ya, mungkin sementara itu dulu, mungkin kalau ada yang lain bisa.